Assalamualaikum jadi hari ini sesuai janji kita kemarin kita akan ngadain giveaway jika subscriber kita sudah sampai 500 jadi hari Rabu kemarin subscriber kita udah ngelewati 500 kemudian giveaway nya kita adain hari ini untuk 500 subscriber ini kita mau bagiin pulsa 250.000 untuk lima orang pemenang yang akan diundi secara acak. Jadi masing-masing akan mendapatkan Rp50.000 pulsa Siapapun bisa ikut giveaway ini ya tanpa terkecuali. Um, sebelumnya terima kasih yang udah support channel review world yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, juga udah share eh uh, lumayan lah giveaway nya uh, pulsa 50000 untuk nambah-nambahin kuota kamu buat nonton video di channel review world lagi jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kayak gini caranya yang pertama uh, pastikan kamu udah subscribe channelnya review world Kemudian yang kedua, follow IG-nya Rivia, search aja di kolom Instagram @Rivia R I V -E I A. Karena nanti pengumuman pemenang giveaway nya akan diumumkan melalui Instagram dan akan kami hubungi melalui direct message Instagram. Oh, yang ketiga. Komen di video ini Dengan Format seperti ini Dengan menyertakan pagar Atau hashtag Rivia World R-I-E-F-V-Y-A W-O-R-L-D jangan, jangan sampai kurang hurufnya ya Sesudah hashtag Spasi Instagram kamu Misalnya instagram.2 at instagram123 jadi formatnya hashtag trivia world instagram.2 instagram123 Instagram pengumuman pemenang nanti akan diumumkan seminggu setelah video ini tayang, berarti kalau mis ini tanggal 1, diumumkan nanti tanggal 8 Agustus 2020 di IG-nya @trivia. jadi nanti makanya jangan lupa di follow instagramnya biar kamu update terus uh, giveaway review world ini kemudian yang kelima pemenang akan diundi secara acak dan tidak dapat digugugat oke okay guys semoga kamu beruntung semoga kamu salah satu yang jadi pemenang giveaway dari channel review world dan uh, jangan lupa support kita terus Subscribe channel review world, kemudian like, share, dan komen supaya ke depannya kita bisa ngadain giveaway yang lebih besar lagi dengan subscriber yang udah tambah. Terima kasih. Assalamualaikum, karena nanti pemenangnya akan diuuh di diuuh di, -di, -di, -di, -di, -di, -di.